Kegiatan selama satu minggu ya, satu minggu di lapangan, nanti saya uh, jelaskan uh, waktu, jadwal, kapan mulai kelar lapang, lapangan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pengisian logbook setiap uh, kegiatan di lapangan. Jadi ada kegiatan harian yang harus dilaporkan. Nah, uh, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yaitu kaitannya dengan pendaftaran dan pembayarannya ketentuan akademik dan administrasi pelaksanaan KKL. Yang pertama adalah persyaratan akademik mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Artinya aktif di semester genap ini. Tidak sedang menjalani cuti akademik. Jadi mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik tidak bisa mengikuti kuliah KKL. Kemudian telah menempuh minimal 100 SKS. Sudah input di dalamnya adalah lulus mata kuliah intensif. Ya, sudah lulus mata kuliah intensif. Kemudian, memasukkan mata kuliah KKL dalam KRS. Persyaratan, persyaratan administrasinya adalah telah melunasi SPP dan melakukan pembayaran biaya KKL. Nanti secara detail, biaya KKL akan dijelaskan oleh Bu Ige. Kemudian, mekanisme pelaksanaan KKL, yaitu dimulai dengan persiapan ya. Persiapan itu tadi pendaftaran. Kemudian setelah pendaftaran mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan SK bimbingan KKL. Jadi nanti ada SK bimbingan. Setelah mendapatkan SK bimbingan itu mahasiswa boleh mengkonsultasikan kegiatan KKL-nya kepada pembimbing yang sudah ditunjuk ya. Kemudian mahasiswa juga berhak atas surat keterangan atau surat pengantar dari pakotas uh, untuk ke desa atau ke kelurahan. Ya, jadi nanti ada dua ya, yang dijadikan sebagai uh, hak mahasiswa setelah dia melakukan pembayaran, yaitu SK bimbingan dan surat pengantar ke desa atau kelurahan. Kemudian masuk masuk di pendahuluan, karena ini tempatnya tempat atau lokasi itu di tempat masing-masing di tempat tinggal masing-masing di desa atau kelurahan tempat tinggal mahasiswa jadi eh, saya rasa tidak terlalu rumit ya ketika eh, kkr nya dilakukan di tempat masing-masing ya jadi eh, boleh melakukan eh, pendahuluan dari sekarang kemudian menyusun program lapangan ya seperti itu nah eh, pelaksanaannya dalam pelaksanaannya kegiatan masa di lapangan eh, semua yang dilakukan eh, di lapangan itu dilaporkan dalam logbook jadi ada pengisian logbook ya kemudian eh, selalu konsultasi dengan bimbingan dengan pembimbing ya jadi apapun eh, ketika mau ke lapangan itu dikonsultasikan dengan pembimbing ya selalu dikonsultasikan dengan pembimbing nanti eh, karena recordnya nanti akan ketahuan oleh pembimbing siapa yang tidak pernah bimbingan dan itu tidak akan jangan harap dapat akan mendapatkan asesmen untuk maju ke seminar hasil KKL ketika mahasiswa tidak melakukan pembimbingan ya. kemudian mm -hmm. tadi pengesian logbook dan unggah kegiatan KKL di medsos karena ini menjadi salah satu syarat dalam penilaian ya jadi salah satu Komponen penilaian itu adalah unggah kegiatan KKL di medsos. Ya, jadi, nanti mahasiswa diharapkan bisa eh, melakukan ini. Tidak setiap hari melakukan unggah kegiatan di medsos, tapi eh, ada, ada uh, bukti unggah, ya. Ada bukti unggah untuk jadikan sebagai salah satu eh, syarat penilaian. Kemudian, menyusun laporan KKL nanti setelah satu minggu di lapangan, mahasiswa menyusun laporan KKL nanti dengan sistematika yang akan dijelaskan, kemudian menyusun artikel ilmiah sistematika bisa dilihat di artikel yang ada di jurnal governance dan komunikatio. Nah itu pelaksanaan, eh, kemudian melakukan seminar hasil KKL dan yang paling penting juga pengumpulan hard cover laporan KKL karena ketika hard cover belum disampaikan kepada prodi maka nilai KKL tidak akan dikeluarkan, tidak akan e, mendapatkan nilai semasa yang bersangkutannya, walaupun dia sudah melakukan seminar hasil KKL. Ya. Nah, e, kalau untuk contoh judul, jadi prosesnya pen, e, kegiatannya kegiatan pemili, penelitian ya, penelitian lapang, jadi nanti hasil dari e, kegiatan KKL ini adalah e, hasil laporan penelitian dan laporan kegiatan lapang. Kegiatan lapang itu yaitu e, bisa dilihat dari pengisian berapa. Nah, kemudian contoh judul yang untuk e, anusi publik, e, tadi temanya tema tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Itu tema besarnya ya, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Boleh, yang dijadikan judul di itu boleh disorot topiknya itu atau apa namanya, kajiannya, fokusnya itu boleh berkaitan dengan SDM-nya, misalnya aparaturnya, kinerja aparaturnya, atau mungkin melihat peran kelembagaannya, misalnya peran kelembagaan desa dalam mencegah penyebaran COVID-19, misalnya ya. atau kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik, di masa pandemik, misalnya, gitu ya, atau mungkin bisa dilihat dari implementasi kebijakan penanganan COVID di desa. Seperti apa sih implementasi kebijakan penanganan COVID di desa itu, atau berkaitan dengan pengelolaan, desanya, penguatan kapasitas kelembagaan desanya, tata kelola pemerintahan desa, atau mungkin peran kepemimpinan kepala desa, ya, dikaitkan dengan tadi penanganan COVID. Jadi banyak sekali pilihan judul atau permasalahan di lapangan nanti disesuaikan dengan temuan yang ada di sana, di tempat tinggal masing-masing, yang dikaitkan dengan tema besarnya, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Nah, kemudian tanggal penting, nah, di jadwal, jadwal KKL itu ada tanggal penting yang perlu dicatat, yaitu, tadi tempatnya tempat tinggal masing-masing, ya. Kemudian, periode pendaftaran, periode pendaftaran, dan kalau pendaftaran itu otomatis bayar, ya. Jadi, ketika kita mendaftar, itu harus sekaligus melakukan pembayaran. Nah, ya, periode pendaftaran dan pembayaran itu 12 Juni sampai 11 Juli, ya. Tolong dicatat, dan diingat lewat dari itu, berarti tidak e, berniat untuk melakukan KKL ya. 12 Juni sampai 11 Juli. Kemudian waktu pelaksanaan di lapangan, waktu pelaksanaan KKL-nya 20 sampai 25 Juli. Seminar hasil KKL atau ujian KKL-nya antara tiga antara tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus di awal Agustus, 3 sampai 8 Agustus. Kemudian pengumpulan laporan KKL tanggal 24 sampai 29 Agustus. Ini yang perlu diingat. pengumpulan laporan itu dalam bentuk hard cover ya. Nah, karena kita jumlah peserta KKL itu Kemudian mahasiswa komunikasi 103 orang untuk kelas pagi dan sore ya. Kemudian tadi yang pertama adalah kaitannya dengan memilih atau mencari dengan tema besar, kemudian memilih salah satu. sampai 25 Juli, ya. Seperti itu. Nah, masuk ke sistem akan dulu proposal kepada pemimbing. Apakah setuju atau tidak oleh itu boleh juga. ya Jadi sebelum waktu pelaksanaan, misalnya ingin mengkonsultasikan kepada pembimbing itu boleh. ya Boleh setelah uh, realitas lapangan seperti apa dengan penggunaan metode yang sesuai. Eh, ente, eh. ente, eh, eh. di hai, sistemnya, hai, hai, hai, hai, hai, ya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kemudian hai, dengan kemudian nanti selama proses juga dan sebagainya ya. Nah kita lihat bagian utama. Bagian utama dalam laporan KKL itu yang pertama adalah ada bab satu pendahuluan. Ya bab satu pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah. Ini sudah pernah dijelaskan dalam mata kuliah MPS. Semester lalu, ya, bagaimana membuat latar belakang masalah? Ya, di latar belakang masalah itu memuat fakta-fakta yang relevan dengan masalah penelitian. Alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik dan penting untuk diteliti: munculkan data dan fakta yang ada di lapangan, ya, terkait dengan latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah memuat jadi satu titik duanya perumusan masalah yaitu memuat proses penyederhanaan atau pemilihan masalah yang telah di, di, di, terdiri dari lima bab ya, bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan pustaka, kemudian metode, pembahasan, dan penutup. Untuk bab dua tinjauan pustaka, ini terdiri dari teori yang mendasari objek yang diteliti, yaitu berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian isi tinjauan pustaka juga dapat memberikan landasan ilmiah untuk mempertajam dan menjawab masalah Penelitian, nah, sehingga nanti uh, bisa dilihat, dicari uh, literatur atau referensi yang relevan dengan uh, masalah penelitian. Kemudian, penjawab pusaka meliputi penelitian terdahulu, teori yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis jika itu penelitiannya kuantitatif, dan operasionalisasi variabel. Bagian utama yang ketiga adalah bab tiga metodologi penelitian. ya Jadi, pada prinsipnya, metode penelitian memuat tiga hal, yaitu logika eh, yang mendasari keseluruhan penelitian, kemudian sumber memperoleh data, kemudian cara atau alat eh, yang dilakukan untuk meneliti, dan metode.